Istri dan video ini hanya sebuah hiburan dan tontonan, tidak ada sedikitpun untuk memamerkan gaji atau uang dan tidak ada niat untuk menyinggung dan menghina siapapun. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Oke, langsung saja kita play videonya, guys. Jangan lupa, terlebih dahulu kita subscribe dulu, guys. Di sini channelnya yaitu Gunawan Lombok, kita subscribe, lalu nyalakan loncengnya. Jadi, buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ya, guys. Di sini nama channelnya Gunawan Lombok, linknya ada di deskripsi. Langsung hajar saja di subscribe ya. Oke, langsung kita play videonya. Let's go! Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi wabarakatuh. channel teman-teman. Oke okay, kali ini, gua akan memenuhi permintaan para subs subscriber gua dan penonton gua otomatis teman-teman. Oke. Okay. Kapan hari? Hari apa itu ya? Ada yang minta buatin videonya bang, yang saat lagi gajian. Ya bilang teman-teman. Terus, sekarang gue ingat dia, teman-teman. Sekarang gue ingat, lalu gue bikinin video edukasi atau bukti bahwa gue dapat gaji senilai yang gue dapatkan sekarang, teman-teman. Oke, kali bentar, guys. Bentar, guys. Di sini uangnya banyak banget, ya. Ini kalau kita lihat ya mungkin 50 ringgitan kalau nggak salah ya Pecahannya seperti itu 50 atau 100 saya kurang tahu Tapi kalau segini ini banyak banget loh guys Kali ini kita akan bar Kita akan sama-sama untuk Menghitung berapa gaji gua dan Ini Saya ada Oh ada ada slip gajinya ya Slip gaji Kita nampak mungkin ya Iya Wow si ini ya. terlalu nih. terlalu terang ya mungkin di sana sama efek HP-nya juga yang dekat merah nih 5645 hmm. teman-teman gaji bersih wow. kalau gaji kasar enam ribu ringgit teman-teman wow ya. Jadi bukti bahwa gua Kalau kita kalau kita rupiahkan bolehlah Jadi dekat-dekat 20 juta lah Itu per bulan Oh my god Guys, kerja istilahnya mungkin Kalau kita lihat backgroundnya adalah kelapa sawit Kerja kelapa sawit di Malaysia Gajinya sampai 20 jutaan guys Wow, keren nah, banget nah, cukup Dan ini uangnya Tadi saya titip sama kerani saya, ambil karena para subscriber nih saya, karena para subscribernya gua meminta agar videonya gua Divideokan saat gua gajian, dan ini kita kira bareng-barengan ya, teman-teman. Oke, mulai. mulai menghitung bismillahirrahmanirrahim. Ini yang, ini yang satu ikat, ini satu ribu, teman-teman. Ya, ah. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Ribu, teman -teman. Ini enam ribu. Inilah nikmatnya kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan betul. tapi jangan meminta doang, teman-teman. Mintalah rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang halal. Dan sambil dituntut tuntut. Jika kita tidak menuntut, apa gunanya kita berdoa, teman-teman? Tapi nggak tahulah, mungkin ada keajaiban di eh, semua kawan-kawan. Mungkin ada keaja ke keajaiban lah yang bisa berdoa untuk mendatangkan duit, tapi gue nggak bisa, teman-teman. Gue nggak bisa, teman-teman. Yang gue pakai gue sambil berdoa, hmm. <coughs> meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu sehat. Kalau kita ada sehat, kita senang cari rezeki dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal dan selalu murah rezeki kita. Betul betul. Biar hidup kita lebih maju dan ekonomi kita tidak merosot, teman-teman. Inilah alasan gua kenapa tidak gua, kenapa gua tidak mau balik kampung, teman-teman. Dulu gua baru sampai sini Satu bulan. Itu itu gua udah punya target itu. Sebelum gua kerja pun, gua tengok-tengok, gua tengok-tengok, gua gua udah punya target itu, teman-teman. Sekarang kalau ada macam ini, kalau gaji tak ada, gua mesti balik satu tahun. Tapi lama kelamaan bahkan sampai tujuh tahun, teman-teman. Tujuh, tujuh tahun gua, ya. Bak, mau balik kampung, teman. Ini faktanya dan kenyataannya begitu, teman-teman. Ya, -teman. ini, ini bukan hoax, ini bukan tipu-tipuan, tapi ini murni dari hasil jerih payah atau keringat buah sendiri teman-teman ini dan ini salah satunya yang bisa wow. keren uh, bisa sih. ngasih tahu mungkin ayah adalah separuh teman yang belum ke Malaysia dan yang nggak percaya bahwa orang bisa mendapatkan gaji besar di Malaysia yeah, betul ya yeah, tapi tapi, nggak tahu yang namanya juga Malaysia itu separuh lah. Teman -teman. Ada nasibnya baik, ada nasibnya tidak baik. Jadi, kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang nasibnya tidak baik, kita sama-sama doakan mereka agar nasib dia baik dan rezekinya lancar, biar bisa menafkahi anak istrinya. Itulah kemauan dua pribadi teman-teman. Padahal, gua nggak pernah ngebilangin kalau... Orang-orang di Malaysia selainan gua nggak pernah dapat duit, duit, duit banyak gaji besar. Gua nggak pernah bilang kayak gitu. Yang nggak bagus nasibnya, gue doakan teman-teman. Gue doakan biar rezekinya lancar, uh, apa manajer keraninya bagus. Insya Allah. Nah dan yang satunya lagi rajin-rajinlah teman-teman. Rajin. -rajinlah, teman -teman. Rajinlah. Betul. Rajin kerja. Kalau dah rajin kerja Insya Allah Kita akan Dapat rezeki Yang Lebih Dan barokahnya luar biasa Teman-teman Jika Rezeki kita Kita yang pegang Hasil Gerik payah Atau Hasil Betul-betul banget Inilah Suatu contoh gua Banyak dapat banget ya, 6.000 6.445 Kalau nggak salah Di Reset Allah Tengok ya 6.000 ini gaji, kotornya dia, teman -teman. gaji kotor nanti mungkin Empat. dikurangi beberapa uh, ini ya beberapa ya. ratus gitu ya gua yang satu bulan jadi buat teman-teman yang belum ke Malaysia dan yang nggak percaya gaji gua atau gaji kawan-kawan atau gaji saudara-saudara yang di Malaysia yang belum pernah merasakan gaji di Malaysia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan angan-angan untuk pergi ke Malaysia ataupun merantau ke luar negeri yang lainnya selain daripada betul, Malaysia teman-teman dan selalu godoakan semoga keluarganya tabah dan selalu tabah terus teman, -teman ditinggal sama keluarganya contohnya gue lah gitu teman-teman ya jadi di uh, jadi menuntut itu menuntut rezeki itu mesti kita kena sabar lah dikit teman-teman. Jika tidak ada kesabaran di mana mana pun, mungkin kita tak dapat rezeki lebih lah teman-teman. Ya, <tuh> oke teman-teman. Gua rasa cukup sampai di sini edukasi dan bukti bahwa gua punya gaji segini kerja Kelar, 30 hari teman-teman. 30 mungkin hari ya. Ini sudah membuat para penonton gua dan subscriber gua puas hati dengan mm -hmm. pembuktian yang gua kasih tahu saat ini teman-teman dan buat penonton atau buat subscriber gua jangan lupa di-subscribe, like and share channel Gunawan Lombok di setiap gunawan update-update video terbaru saya berharap gua berharap agar penonton-penonton Gunawan Lombok akan selalu setia mengikuti channel ini dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung channel ini support channel ini dengan cara support terus guys yang like, subscribe and share Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi ya Gunawan lombok ya Gaji bulan ini cukup memuaskan hati istri Ya iyalah Ya kan Sekarang gitu guys istilahnya gaji 20 juta Kita kirim ke Indonesia lah Sekitar 15 juta untuk istri kita Untuk anak kita <laughs> Ya pasti tersenyum ya kan 15 juta gitu uh, Apalagi istilahnya kalau dekat kampung-kampung itu Uang 5 juta ataupun ya 5 juta itu sudah kelihatan sangat-sangat besar sekali guys Yang mana istilahnya kalau kita hanya bekerja sebagai petani ya kan Seperti halnya istilahnya kehidupan dulu-dulu ya Daripada kakek kita, nenek kita Yang kerjaannya hanya ya nanam singkong seperti itu dan juga nanam istilahnya jagung buah-buahan dan lain sebagainya itu ketika panen saja masa saya masih kecil dulu mereka ketika panen itu paling tidak kita mendapatkan uang sebesar 2 juta tiga juta seperti itu itu sudah maksimal Kalau lagi tidak mujur ataupun tidak beruntung Maka di kampung itu bisa mendapatkan uang sekitar 750 ribu atau 1 juta Itu ketika panen seperti itu Tapi kalau istilahnya singkong ataupun jagung itu lebih murah lagi guys Nah, seperti itu. Akan tetapi, ketika istilahnya kita ya merantau ke luar negeri, tidak hanya Malaysia, saya saja merantau ketika itu di Arab Saudi, ya kan? Dan di sana saya kerja, dan saya mendapatkan uh, uang, dan juga istilahnya gaji yang sangat-sangat besar. Hampir istilahnya dalam satu minggu, saya mendapatkan itu sekitar 7 sampai sepuluh juta. Nah itu tergantung daripada pekerjaan kita Kalau pekerjaan teman-teman yang lain juga Ada yang sampai istilahnya itu 15 juta Seperti itu ada yang 20 juta Tergantung daripada pekerjaan kita Kalau kita bekerja catering Itu sekitar tiga ribu ya, Satu bulan tiga sampai ke empat ribu ada juga yang dua ribu ada juga yang seribu lima ratus itu tergantung daripada berapa lama kita di sana apakah baru bekerja atau sudah berpengalaman seperti itu guys jadi mau di mana kita bekerja kalau kita bekerja dengan hati ya kan ikhlas karena Allah mengharap ridha Allah maka insya Allah keberkahan akan ada dalam diri kita seberapa banyak istilahnya harta kita yaitu yang terpenting adalah keberkahan di dalam harta kita itu sendiri kita makan harta itu kita sehat badannya kita segar pikirannya tidak stres dan lain sebagainya itu adalah sebuah keberkahan ya ketika kita memakan harta kita kita bahagia tidak istilahnya stres dan lain sebagainya maka kita akan mendapatkan keberkahan. Tapi ketika kita mendapatkan harta yang banyak, ya lupa untuk bersyukur, stres, pikiran dan istilahnya banyak istilahnya hal-hal yang membuat kita tuh macam eh tak selesalah dengan apa suasana hati kita. Maka di situ keberkahan tidak ada. Jadi kalau kita ingin berkah, maka lakukanlah dengan hati ya kan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga meminta agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di setiap langkah kita oke terima kasih udah tengok video ini sampai selesai terima kasih banyak abang gunawan ya uh, channelnya gunawan lombok jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya support terus channel beliau sekarang sudah 3000 subscriber ya teman teman sekalian semoga setelah video ini kita up ya kan kita publis maka saya harap juga teman-teman sekalian untuk subscribe ya. Saya targetkan 5000 sampai 10000 subscriber. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk senandesa doakan kedua orang tua kita agar kita termasuk orang-orang yang berbakti ataupun orang-orang yang saleh. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pemain diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.